semuanya balik lagi sama gua di mas gaming dan pada video kali ini gue akan bermain game ups ya yang nggak tahu game apps ini adalah game dari Disney Pixar 2006 ya yang waktu itu film kartun lagi populer pas zaman 2016 guys mungkin gak tahu nih kartunnya masih disiarin di RCTV, RCTI atau Antv gue juga nggak tahu pokoknya nih dulu ada filmnya oke nggak usah basa basi lagi kita akan mainkan game apps ini di android oke okay. kita akan kerate karena gue belum pernah mainin game ini jadi P1Z aja namanya oke okay. oke okay. apakah ya ini dia guys oh, itu dia rumahnya after one crash landing oke okay. nah ini dia filmnya guys sama ya kayak di film tv-nya cuman dari iniannya desainnya berbeda ini kan game kalau di filmnya berbeda tapi ya sama gitu <laughs> yang tahu ini, ini dia adalah Russell seorang pramuka yang mengendap ngendap, pengen bantuin seorang tuan pre- Predison oh, pre- apa siapa ya, bung atau udah pokoknya, pokoknya dia ini akan membantu kakek ini untuk mencapai tujuannya di gunung, di gunung lah pokoknya bung atau gunung apa itu, pokoknya di tebing, pengen pengen bercita-cita mempunyai rumah di tebing, gunung di samping, oh, kenapa itu dia? Di samping ini ya, air terjun ya, yeah, itu udah pokoknya oke. Okay. Pakainya pingsan dan Russell yang mengendalikan rumahnya seperti di film Oke, okay, sadap, peach <laughs> GPS-nya dilempar tuh S Sama banget persis di TV dan gak lama ntar dia landing gak ini nih gak bagus ntar nah satu tiga balon akan dijatuhin dan dia keluar lagi bisa gitu ya balon sebanyak itu bisa mengangkat rumah aja nanti tiba-tiba kena batu nih nah anehnya itu kenapa dia pada di luar gitu gak masuk ke dalam dia jatuh ya nah iya itu tebing itu guys Rumahnya pengen dimasukin ke tebing itu. Sangat indah, ya? Yeah. Oke, kakek bantuin anak kecil itu, kek rumahnya. weh. rumahmu akan pergi begitu saja. Bagus, oke. Let's go, kita akan mainkan. Nah, disini gue punya dua karakter itu: kakek ini dan rasul, ya. Oke okay, berjalan lambat kursi suara tidak lancar dan lambat oke Oke Suaranya kenapa ini ha Ya agak gitu Yang penting grafiknya lumayan ya Ini suara game playstation 2 Oke okay. Ayo ayo kita lompat Hiyep Hiyep ah ini setahu gue ini buat energi ya Buat nyawa Nyawa mereka Coba kok diambil Nggak ada cu uh, udah deh ayo Ayo tuan Ake, Ayo kakek Cepet cepet uh, Oke okay. Itu dia ada foto Karena gua udah pernah mainin di playstation 2 ini Oke ini ada foto My picture Ini agak fotoku Itu rasul kenapa lagi hancur kayaknya dia kalau bantuin kakek-kakek seneng banget gitu. kayak gue pakai rasel lagi gue udah mau pakai rasel, soalnya. hop. ambil kupu-kupu dulu. yes. nah setau gue. <tori> ih laba-labanya banyak cu, gila. oh dari sini. Oh, kita suruh banyak-banyakan. Kalau yang kakeknya tuh bunuh ini aneh ya, bunuh apa namanya ini nih, serangga-serangganya. Ini kayak katanya serangganya tuh udah langka, guys, dan dia pada di... Ah, udah enggak ada aja. Ya udah nih, kita ambil ini lagi biar energi kita nambah. Nah yuk, ini gimana dong? Hop, gak bisa, rasa gak bisa. Oh ya, ini dong, kakeknya doang yang bisa... Ah dengan tokatnya itu hanya kata ajaib bisa ya dan rasul kita nah, jadi gitu ya guys siapa yang download ada di linknya seperti biasa aja dan caranya gampang banget kalian tinggal download di youtube browser dan masukin ke PSPP dan di game ya pokoknya samain aja ada di G tutorial uh, Smackdown sama kayak gitu tutorial tutorialnya Oke ya naik-naik sini naik, next ini, naik. Nah yuk kita lanjutin lagi nih ada kayu ya kita ingin kayunya nah kita ambil Nih kakek ini gak punya perasaan Hah. serangga kayak gini kan langkah Dia mau dibunuh gitu Hah. oke ini kenapa ini kayak tarzan gitu ya udah gak ada rasul langsung itu ambil nah aman kakek baru bunuh 17 serangga langkah diselamatin nama rasul 37 oke kita harus jadi ini mau lompat tinggi. Iya. Yeah. Oke okay, oke. Okay. Lompat ke. Oke. Okay. Ke okay, artas. Aku tik asir. jadinya anjir Ambil ambil. Diambil untuk. Okay, Kita udah kupu kupu kupu kupu langkah juga. Harus diambil raso Ah dihancurin semua dibunuh. Oh, ini ada lagi. Tidak aku kupu kupu langkah. Kupu kupu langkah. Ah dapet Oke. Okay. Iya deng deng deng deng deng deng deng kok ngapa jadi pilator skarbian <laughs> wuhuuu gila kita kayak amazing spiderman kek let's go lanjutkan <tuk> gak bisa naik cu ya harus pakai kakinya ini mah oh enggak emang gak bisa lewat sini ya lewat sini oh iya hey, look. hey lihat aku suka dengan teater <tuk> ini we're not playground oh <tuk> <tuk> lompat dia cu hmm <laughs> aku pengen terbang oke okay, Russell. Okay, Russell but you make to way get me a turn wireless to my hosbag kembali untuk <tuk> mengembalikan rumahku Uh, kita terbang dia ah tuh kayak gua kasih jalan bisa kan oke okay, kakek bisa uh, kita ambil ini dulu Kayak ambil itu kayak foto lu sama istri lu tuh Oke okay, ambil yang nah, ancurin Matiin dulu matiin ah. Oke okay. Terus kita taruh mana ini Oke okay. kita ke depan kita Let's go rasul Ya nyebur dia. dia Nyebur dong Oh tuh kan nyawanya kurang kita harus ambil gindan kalo kurang berarti Nah jadi sama aja ya nyawa kakek kayak nyawa rasul tuh oke kita lompat ini ada rakit dari mana ntar ada airdrop kayaknya nih pasti dah ah dua-duanya do -do nyemplung biarnya lagi kita harus serius di sini ke Rasul kamu ada ninjatereng oke lompat lagi set lompat lagi nice Oke kamu kasih bisa oke ayo oke. cepet kek ya rumahnya terbang lagi dong waduh oke loading Uh oh, awas woi, awas! Waduh, waduh, untung aman, selamat semua. Oh, hampir aja. Oke, kita lanjut dulu. Eh, uh, yang mana ya? Ah, nih ambil dulu ini. udah nah, oke, kita ambil. Nah, set kita ambil lagi. Oke. Oke, naik kek. ada hidrop noh. no. Drop, coy. Iya, nyemplung dia ke situ. Head drop, head drop Ambil. I got supply. Hah, digilap api. Hah, oke. Okay. Kita tarik sini, ya. Kita dorong. Russell kuat juga, nih. Barbar dia. Anak kingkong, ya, mau, ya. Waduh. <laughs> lama sekali. ya cepatlah, Hop. Oke. Okay. Naik. Kayak naik. Oh, kayaknya gue gak bisa, harus di sini. Oke, okay, naik kek. Oke. Okay. Karena ini tinggi banget, terus pake tongkatnya kakek gitu loh. Wah, itu rumahnya hancurin batu terus. Tapi-tapi, raso. Lama nih, gara-gara Iya, iya, iya. Ah, oke okay lah. Oh, udah nyampe mana ini kita? Oh, uh, dihancurin sama kakek. Parah nih, kakek. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh. Ah, oke, okay, kita ambil-ambilin dulu. Oke. Okay. Oke, okay, loncat ya, loncat. Loncat woi. Ya, yeah. yeah, udah masuk dia. Ini belum belum, Please jangan ya matiin lima puluh yang udah selamat ya. Sst. Wes. Oke. Okay. Wing. Anjay. Ya, yeah, dihancurin semua sama kakek matiin. Yoi. Oke, okay, pas banget bisa. Oke. Okay. Who you can do this. Woi, di. Oke, okay, mantap. Kayak di sini ada tempat rahasia kayaknya ya tapi kita nggak bisa kesini deh. Oh ya nggak bisa tuh ada jebakan sama ini harus di ini jadi sebuah misteri anjir ini dihancurin lagi sama si kakek kakek kakek nggak punya dosa kau oke okay. Ini dosa kakek ya gak -gak. baiklah teman-teman mungkin sekian dulu video gue kali ini bermain apps di Android ya yeah, kalau misalnya kalian suka gua bermain apps kalian komen lanjut apa tidak jangan, jangan lupa like jangan lupa subscribe tuh. jangan lupa notifikasikan loncengnya oke okay, dimas panggil pamit tuh siap siap siap